Sebetulnya kalau program seperti ini diakomodir, uh, bisa meningkatkan potensi, terutama kan identitas bangsa itu yang terkenal itu bukan karena ekonomi, tapi karena budaya. Kita lihat Jepang dengan budanya yang kuat, Korea dengan budanya yang kuat, mungkin bisa jadi awal mulanya, khususnya ke kecamatan Nangcaring diawali dengan channel 245 ini. Amin. Channel Waruga 245 manga jelasin Kenapa apa Waruga itu diambil dari uh, Sebenarnya lah Lebih ke pribadi ya, Waruga itu jasad atau apa itu daya, uh, Kalau bahasa Sunda nama Awak pintunya Badan uh, Badan Jadi badan 24 itu 245 itu diambil dari RT2 RT4 RT5 uh, Memang beberapa bulan kemarin ada permintaan juga sih jadi dua empat lima itu diganti sama dua belas ada juga terus ada yang karena untuk mencakup keluarga jadi diganti sama warga aja ada juga cuma kita belum bisa ya, ini karena nah, sejarahnya kan <laughs> <gitu berupa, aja. sekarang tda sendiri dari mana kemudian uh, bisa terjun langsung ke sini tuh gimana sih oke uh, uh, saya salah satu mahasiswi UIN, Win Sunan Gunung Jati Bandung ini teman saya suka jadi kebetulan kami di jurusan KPI Komunikasi Penyiaran Islam di jurusan ini uh, apa ada tiga tiga uh, tiga ranah ada ranah hikobah itu penulisan ada uh, terus uh, hikobah itu apa Public speaking, terus yang terakhir itu ada broadcasting. Nah kebetulan ini eh, kenapa bisa terjun langsung di sini? Karena itu tadi yang eh, ranah penulisan tadi. Jadi eh, ada praktik mata kuliah buat nulis berita, liputan berita, kegiatan yang ada misalnya di polsek, atau kantor kelurahan, kantor kecamatan. Yang mana nantinya itu bakal di-up ke media online. Jadi, uh, Bapak Kohar ini sebagai pengurus RT tapi sebenarnya setiap warga itu punya potensi. Nah, bicara tentang potensi, ngobrol panjang lebar, akhirnya kita iseng. Bikin video rekaman pertama. Sebenarnya video rekaman pertama itu lebih kepada... Uh, A -a, silaturahmi aja, sama iseng-iseng. Nah, akhirnya ada keseriusan di sana. Mulailah kita bikin channel YouTube. Ya, sebenarnya tujuannya sih awalnya tidak bertujuan apa-apa, Pak ya. Cuma iseng, dokumentasi, tapi semakin kesini kan yang namanya berkegiatan minimal ada perubahan. Kita lihat kualitasnya gambar tidak baik, kemudian suara juga nggak jelas semakin kesini. Saya sendiri sih lebih banyak cerewetnya sama bapak-bapak ini, gitu hmm. kan. Pasti ada dua lagi. Nah, akhirnya dibentuklah Waruga 245. Sebenarnya itu sarana silaturahmi via media sosial. Karena kita bisa nyampein banyak hal di sana. Edukasinya, kemudian... Ya, kelucuan-kelucuan atau hal-hal yang memang... Kalau bahasa sekarang gabut ya. Gitu. Alhamdulillah berjalan... Uh, cuma pending karena ya biasalah saenya yang lebih dan alhamdulillah memang kalau dibilang sih warga 245 sendiri untuk di di sini sudah dikenal ya. Cuma tadi uh, akhirnya punya tujuan uh, yang pendek-pendeknya lebih ke ya udahlah edukasi sama sosialisa, sosialisasi apapun itu di warga RW 12 RT 24 dan 5. Karena tujuannya jangka panjangnya sih kalau bisa sih kenapa tidak setiap orang bisa mendokumentasikan kegiatan, tidak perlu melihat oh ini bakal dapat uh, keuntungan atau enggak, itu akan mengikuti, tapi hasil akhirnya biar mereka bisa melihat perkembangan dari lingkungan tempat tinggal mereka sama dari uh, kegiatan kemasyarakatan sendiri, itu aja sih. Jadi mau nanya Pak, ini kegiatannya udah berlangsung berapa lama? Kegiatan teh dimulai dari channel waruga terbentuk aja pak ya? Enggak, bapak bisa jelasin kok bisa sih sampai ada channel hmm. dan sebagainya yang uh, kalau udah berapa lama memang baru ini baru satu tahun sekarang ya. Baru, kayaknya <tuh>. udah lebih, udah. udah lebih pak, udah lebih kesenian itu sendiri sudah kurang dikenal di, di kalangan anak-anak sekarang kan kebanyakan anak-anak sekarang lebih ke modern kalau dulu kan banyak ada pupu ada si sindiran ada kawi-kawi nah, itu memang udah sedikit sedikit anak-anak sekarang nah tujuannya dari situ bergeser untuk mengangkat seni budaya yang ada di lingkungan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan itu aja sih waruga 245 ini ada banyak nilai positif yang memang uh, yang sekarang itu langka di kalangan masyarakat khususnya kaum remaja ya anak muda. Jadi fungsinya dari Pak Babin Kabribas juga di sini itu kenapa sampai uh, membuat barang-barang dengan satu channel yang memang uh, asalnya dari warga itu ya. Pertama, selain ajang silaturahmi Yang kedua, memang e, Adanya komunikasi Antara warga Dengan pihak kepolisian Atau memang pihak-pihak yang terkait Mungkin ada permasalahan di warga Atau masuk-masukan yang memang Diperlukan oleh warga khususnya RW12 Selain itu, mungkin Ada plusnya lagi Yaitu apa, dengan adanya channel ini Bisa Meningkatkan atau Memberikan suatu wadah bagi Warga-warga yang berpotensi Dan ternyata kan setelah ada channel ini Yang tadinya hanya sebatas Konten silaturahmi Ngobrol Berkembang sekarang jadi kesinian budaya Yang saya lihat tuh Di channelnya ada Ada sisiniran Ada Ada pupu, ada kawihnya Ada yang memang pop Sunda Malahan saya lihat ada tarian Sundanya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 Uh, istilah mulai budaya sunat bisa memang betul hanya tidak slogan. Jadi memang betul uh, kita support dari pihak kepolisian khususnya dari sini Pak Babi kita support yang memang masalah teknis, masalah uh, pembuatan konten atau seperti apa, mudah-mudahan bisa membantu channel tersebut sehingga ini hanya sebatas ajang silaturahmi, semua aspek potensi bisa terberdayakan gitu. Amin. Mudah-mudahan seperti itu dan memang saya lihat ya cukup potensilah. Saya juga tidak menyangka begitu di share konten warung Oh, saya memang masih dilihat sih masih masih yang sepuh-sepuh kalau untuk masalah sisi niran Tapi kita akan coba mungkin nanti barangkali ada potensi-potensi anak muda yang memang ya intilah nanti kalau misalkan ada hajat ada apa tidak usah jauh-jauh lah. Gitu, di sini juga ada gitu. Terus nanti ada, misalkan, eh, kunjungan atau apa, saya mana Anu, anu munculnya budaya. Kalau sudah punya brand, kan tetap eh, sudah dikurangannya lagi. R12 ya, alhamdulillah. Siapa tahu, nanti kedapannya kan bisa berkembang, bisa kerjasama dengan instansi terkait, dalam artian pariwisata budaya, atau mungkin siapa tahu bisa. Internasional kayak karawitan, kayak calung. Yeah. Kan, calung udah udah go internasional. Siapa tahu kita awali dari R20. Nah, kalau masalah ada kelebihan dari situnya, mah itu mah bonus. bonus. Yang penting, mah, saya yakin saya lihat kontennya smart, eh, apa lain daripada yang lain. Terus, memang eh, alhamdulillah budaya sunnahnya. Bisa muncul lagi gitu, dari zaman modern sekarang ini gitu. ya gitu? Iya. Ya gitu mungkin yang bisa disampaikan, nah ini ada satu lagi Bapak Alo Jadi masing-masing RT, ini baru RT-RT yang memang potensinya kebuka Ada yang memang dikawihnya, ada yang memang uh, main musiknya, ada yang juga mengarang lagunya Nah ini yang mau datang, ini yang mengarang lagunya Nah Pak Alo ini RT 5 dia ini alhamdulillah sudah banyak lagu yang dipakai sama Indosiar ya. Ranger juga. Uh, Ranger. Ranger. Mangga. Kemarin. Jelaskan. Kemarin yang buat artis nasional teh, Ima imai-imai Pak, hmm. yang dulu uh, pernah dari artis dangdut, kau nggak salah, yang berhubungin lagu cabe-cabean. Insya Allah buat. Kedepannya tuh buat layar lebar kalau nggak salah Pak, tapi belum tayang Pak. Insya Allah nggak tahu habis tahun sekarang. Alhamdulillah. Ini... Ya, Permintaan lagi Pak, dari kemarin kemarin tuh dari dari alam. alam. alam. Suruh nyiptain lagu kayak bah Dukun yang kayak gitu, cuman agak susah, ya, susa, gitu. cuman agak susah gitu. apa lagu lagu <laughs> Kalau RT lah. tapi karena saya mau dirancang Jadi si si image rw 12 rw 13 ini dengan panjang agak <Suvai> <Tell> kan dulu kesana tuh nge-moto ya, terus ya, ya berbau memang ya kegiatan ya. yang memang kriminalitas lah tapi dengan ada warung tuh begitu saya nanya, termasuk kecamatan eh ke Bu Endah tuh Bu endah, ah, apa sih pemuda layak karena jasa pemuda layak tuh programnya pemerintah tuh ada yang ekonomi kreatif, ada yang budaya budaya di mana itu era 12 itu kan salah satu icon berarti oh sudah paradigmanya berubah gitu yang namanya rw 12 era 13 yang mudah-mudahan stikoma terus memang bisa berkembang gitu. alhamdulillah saya mau bangga gitu saya selaku ya udah 11 tahun terancam sekali baru tahun sekarang saya tahu itu begitu <tuh> tahu konten itu, <tuh> itu begitu saya tanya-tanya gini -tanya, oh, ada potensi gitu yang mudah-mudahan lah ada nyebar jadi memang poinnya setiap daerah, kalaupun misalnya memang daerah tersebut dikenal tidak kondusif, sebenarnya bukan tidak kondusif mungkin ya, karena tidak ada saja kepedulian dari orang sekitar. Tapi alhamdulillah mau daerah manapun juga kalau misalnya warganya memang sudah peduli dan lain sebagainya, yakin sih berubahnya itu aja.